Ayo kita mengenal karakter Tayu. Siapakah ini? Ini Cito. Kamu benar. Siapakah ini? Ini rugi Kamu benar <tik> Siapakah ini? Ini Lani Kamu benar Siapakah ini? Ini Dani. Kamu benar. Siapakah ini? Ini Tayo. Kamu benar. Kamu pintar. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.